18 manfaat kulit pisang bagi kesehatan dan kecantikan. Pisang adalah buah yang lezat dan sehat yang mengandung banyak serat, nutrisi penting seperti kalium, dan antioksidan seperti vitamin C. Saat mengonsumsi buah pisang, hampir semua orang pasti mengupas dan membuang kulitnya begitu saja. Namun, sebenarnya tahukah moms bahwa kulit pisang juga bisa dimakan loh. Bahkan kulit pisang diklaim memiliki beragam manfaat untuk tubuh. Berdasarkan International Journal of Advanced Research in Chemical Science, kandungan serat makanan pada kulit pisang yang tinggi merupakan indikasi sumber serat makanan yang baik. Manfaat kulit pisang bagi kesehatan Untuk mengetahui apa saja manfaat kulit pisang, simak yuk moms penjelasan di bawah ini. 1. Memberikan kesehatan untuk rambut Kulit pisang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan rambut. Para pembuat produk alami untuk kesehatan dan kosmetik menyarankan menggunakan kulit pisang sebagai bahan masker rambut Bahan ini akan membuat rambut kita lebih lembut dan bersinar Hal ini dikarenakan di dalam kulit pisang mengandung antioksidan yang bisa menetralkan rambut dari radikal bebas dan membuatnya tetap kuat serta sehat 2. Memutihkan gigi Untuk moms atau keluarga yang memiliki masalah dengan gigi kuning, kulit pisang dipercaya mampu memutihkan gigi Menurut jurnal Contemporary Clinical Dentistry yang dipublikasikan dalam National Institutes of Health, menjelaskan bahwa kulit pisang menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap A. actinomycetemcomitens dan P. gingivalis. mana kedua bakteri ini berkontribusi dalam menyebabkan penyakit periodontal seperti gingivitis dan periodontitis. Meskipun belum ada penelitian yang berfokus pada penerapan langsung kulit pisang ke gigi, praktisi penyembuhan alami mengklaim menggosok kulit pisang pada gigi baik untuk gigi dan gusi. Bahkan dikatakan jika melakukan hal ini setiap hari selama seminggu, akan dapat memutihkan gigi kita. 3. Menyembuhkan jerawat Jika memiliki jerawat yang terlihat air atau menyimpan isi di dalamnya, menggunakan kulit pisang juga bisa membantu menyembuhkan jerawat. Ambil kulit pisang dan pijat di wajah kita setiap hari. Coba biarkan satu minggu untuk melihat langsung hasilnya. Pijat wajah dengan kulit pisang setiap hari sampai jerawat hilang. Lakukan cara ini dua kali sehari untuk merasakan manfaat kulit pisang yang menakjubkan. 4. Menghilangkan kutil. Meski tidak menimbulkan sakit, namun kutil pada kulit bisa mengganggu. Kulit pisang bisa menyembuhkan kutil dan mencegahnya datang lagi. Usapkan kulit pisang pada kutil atau tidur dengan kulit pisang yang diikat semalaman pada bagian kulit berkutil dan lihatlah hasilnya dari manfaat kulit pisang ini. 5. Mengurangi kerutan di wajah. Moms pasti ingin selalu terlihat cantik dan awet muda. Tentunya cara mengurangi kerut secara alami pasti menjadi pilihan pertama. Kulit pisang sangat berguna ketika kita menambahkan kuning telur ke kulit pisang tumbuk atau bisa juga dengan campuran madu. Oleskan campuran ini pada wajah dan biarkan di wajah selama 15 menit, lalu bilas. Lakukan hal ini secara konsisten selama sebulan untuk hasil yang memuaskan dari merasakan manfaat kulit pisang ini. 6. Pereda Nyeri Manfaat kulit pisang yang lain adalah untuk meredakan nyeri. Menurut studi yang dilakukan Departemen of Applied Thai traditional Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University, Patung Thailand yang dipublikasikan pada Thai science.info menemukan fakta bahwa ekstrak kulit pisang memiliki sifat antiinflamasi yang sangat baik untuk kulit. Oleskan kulit pisang langsung pada area yang menyakitkan. Biarkan selama 30 menit sampai rasa sakit hilang campuran minyak sayur dan kulit pisang juga membantu menghilangkan rasa sakit. 6. Pertolongan pertama. Menurut laman healthline.com, kulit pisang mengandung sifat antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi. Manfaat kulit pisang bisa digunakan sebagai pertolongan pertama untuk mengurangi kemerahan akibat paparan sinar matahari, gigitan serangga, dan mengurangi rasa gatal. Kulit pisang juga bisa digunakan untuk mengurangi sakit kepala, dengan cara meletakkan kulit pisang pada dahi dan kulit pisang yang sudah dibekukan pada bagian belakang leher selama 15 menit. 7. Mengangkat sel kulit mati. Manfaat kulit pisang selanjutnya yaitu dapat mengangkat sel kulit mati pada wajah moms. Caranya juga mudah loh. ambil kulit pisang dan haluskan sampai menjadi seperti adonan masker, lalu oleskan ke permukaan kulit wajah secara merata. Diamkan selama 10-15 menit dan basuh dengan air bersih. Lakukan cara ini setiap hari ya moms agar bisa mendapatkan manfaat kulit pisang dengan maksimal. 8. Menghilangkan mata panda. Ternyata, manfaat kulit pisang yang lain juga bisa menghilangkan mata panda lo, moms. Caranya, moms siapkan kulit pisang dan gel lidah buaya. Ambil bagian dalam kulit pisang dan campurkan dengan daging lidah buaya. Oleskan di area sekitar mata dan diamkan selama kurang lebih 15 menit ya Moms, bilas menggunakan air bersih. 9. Membuat kulit cerah berseri Menurut laman healthline.com, Moms bisa mendapatkan manfaat kulit pisang untuk membuat kulit wajah cerah dengan mengoleskan kulit pisang sebelum tidur malam. Diamkan semalaman dan bilang pada keesokan paginya. Sebaiknya bilas dengan menggunakan air hangat dan lakukan cara ini setiap hari untuk mendapatkan manfaat kulit pisang yang lebih maksimal. 10. Melembabkan kulit Di dalam kulit pisang terkandung mineral dan zat pelembab alami yang bisa moms manfaatkan sebagai pelembab kulit wajah. Manfaat kulit pisang yang satu ini mampu membuat kulit wajah tetap segar, tidak kering, dan tampak cemerlang. Mudah saja kok caranya moms, haluskan kulit pisang dan campurkan dengan satu kuning telur omega. Kemudian aduk rata dan oleskan pada area wajah seperti layaknya menggunakan masker. Diamkan selama 5-10 menit, lalu bilas menggunakan air sampai bersih. 11. Pembentukan otot tubuh Siapa sangka, manfaat kulit pisang juga bisa untuk membentuk otot. Kandungan kalium dan elektrolit di dalam kulit pisang mempunyai kontribusi terhadap pembentukan otot tubuh. Selain itu, juga berperan pada metabolisme karbohidrat, serta pengaturan keseimbangan asam dan basa di seluruh tubuh. Menurut Journal of Functional Food yang dipublikasikan di USDA National Agricultural Library, dijelaskan bahwa kulit pisang kaya akan fenolat, yang memiliki sifat antimikroba dan antioksidan yang kuat dan berhubungan dengan banyak manfaat kesehatan. 12. Perlindungan UV Kulit pisang membantu melindungi mata dari sinar UV yang berbahaya. Pastikan moms meninggalkan kulit pisang di bawah sinar matahari sebelum mengoleskan kulit pisang ke mata kita. Itu juga terbukti mengurangi risiko katarak lo. Manfaat Kulit Pisang untuk Kecantikan Kulit pisang nyatanya juga memiliki beragam manfaat untuk kecantikan lo, moms. Ini dikarenakan kulit pisang mengandung nutrisi dan antioksidan yang dapat memberikan keajaiban bagi kulit kita. Apa saja manfaat yang diberikan untuk kulit? Yuk kita simak. 13. Mampu menyembuhkan jerawat Jerawat memang menjengkelkan dan membuat frustasi untuk disingkirkan. Untuk moms yang bermasalah dengan jerawat, kulit pisang mampu mengatasinya. Bahkan setelah perawatan dan pengobatan, tidak dapat sepenuhnya menghilangkan pori-pori yang meradang dan tersumbat yang menyebabkan jerawat. Lalu ada bekas luka dan noda yang sepertinya tidak pernah hilang sepenuhnya. Kulit pisang efektif dan tidak berbahaya untuk dicoba untuk mengatasi kulit berjerawat loh. Yang moms butuhkan, sepotong kulit pisang. Beberapa tetes madu, ambil kulit pisang moms dan taruh beberapa tetes madu di atasnya. Gosok kulit pisang di wajah kita selama beberapa menit lalu bilas dengan air hangat Cara ini akan mengangkat sel kulit mati dan meninggalkan kilo segar di wajah kita Madu bersifat antiinflamasi dan melawan bakteri penyebab jerawat 14. Mengurangi kerutan wajah Kulit pisang membantu menjaga kelembapan kulit wajah kita Tambahkan kuning telur ke kulit pisang yang sudah ditumbuk Oleskan campuran ini pada wajah kita dan biarkan selama 5 menit Setelahnya Cuci bersih setelah 5 menit didiamkan Atau moms juga bisa melakukannya dengan cara lain loh. Gosok perlahan bagian dalam kulit pisang pada kulit kita dan biarkan selama setengah jam Kemudian bersihkan dengan air hangat Kulitnya mengandung antioksidan yang dapat membantu mengencangkan dan meratakan kulit wajah kita 15. Mengatasi bekas jerawat Mulailah dengan memotong sepotong kecil kulit pisang dan gosokkan di area yang memiliki bekas jerawat Hingga kulitnya berubah menjadi coklat Biarkan serat kulit pisang di kulit kita selama 30 menit lalu gosok dengan handuk panas. Untuk hasil yang lebih baik, gosok kulit ini dua kali sehari selama beberapa hari. Obat rumahan ini akan membantu mengurangi peradangan dan meratakan kulit juga. 16. Mengurangi lingkaran hitam dan kantung mata. Kulit pisang juga dapat membantu mencerahkan lingkaran hitam di bawah mata. Ambil serat putih dari kulitnya dan campur dengan gel lidah buaya. Kulit kalium dan gel lidah buaya yang melembabkan akan membantu mengatasi kantung dan lingkaran di bawah mata kita. 17. Melembabkan kulit yang kering. Kulit pisang tidak hanya bekerja pada kulit berminyak yang rentan berjerawat tetapi juga efektif untuk kulit kering. Kulit pisang melembabkan kulit dan membantu mengatasi kulit bersisik dan kering. Cara penggunaan kulit pisang pada kulit sangat sederhana. Potong kecil kulit pisang dan gosok bagian dalamnya pada kulit kita selama beberapa menit. Moms bisa membiarkannya selama 30 menit atau semalaman 18. Mencerahkan Kulit Wajah Kulit pisang membantu mencerahkan dan mencerahkan kulit kita Ini memiliki efek pengelupasan yang lembut dan saat mengering Ia menarik kotoran dan minyak Vitamin menutrisi dan melembabkan kulit, menjadikan kulit lebih segar Yang moms butuhkan, satu buah kulit pisang 2 sendok teh bubuk oatmeal 2 sendok teh gula halus 1 sendok teh susu mentah, lalu hancurkan kulit pisang di mixer grinder. Tambahkan oatmeal, gula bubuk dan susu mentah, campur semua bahan yang ada. Oleskan campuran tersebut pada kulit kita dan pijat. Cuci bersih setelah 20 per 30 menit. Itu dia moms manfaat kulit pisang yang ternyata sangat baik untuk tubuh dan kecantikan.